minasan kumbawa isegi no channel yokoso oke okay. itu ya saya untuk yang traveler itu tadi terus kita nanti lanjut yang kedua nih oke okay, yang kedua kita cek dulu apa namanya kita akan bahas nah nanti setelah kalian untuk progres gamenya itu setelah kalian dapat traveler nanti ada gratisan juga itu dapatnya ember ember nah, ini kita ganti dulu ya ember ya Nah. Oke, kita ganti dulu ember. Nah, ember ini adalah salah satu dari kesatria Favonius. Fafonius itu berarti Dewa Angin binatang karena dia berasal dari monster juga. Kita di sini, dia berasal dari monster, terus elemennya itu Pyro. Jadi itu untuk hero-nya itu kalau misalnya kalian uh, hero-nya berasal dari monster nggak berarti elemennya itu juga harus angin ya misalnya jadi bisa tergantung dia dapat uh, blessing nya atau berkas berkah uh, visinya itu dapat dari apa bisa dari Archon apa aja gitu sesuai dapatnya apa Nah untuk elemen -nya si Ember ini Ember kalau untuk si Ember ini adalah pyro untuk di Jepang itu biasanya elemennya tetap Ember tapi dengan uh, pronunciation Jepang gitu, ember Amber. Gitu. Nah, ini dia selalu bawa boneka namanya uh, Usagi Yakus, Yakusak, Usagi Yakusak, Yakusaku. Nah itu Baron Bani biasanya diartikan di bahasa Inggrisnya Baron Bunny atau uh, bonekanya itu boneka kelinci ya. Nanti kita lihat di elemental skillnya nanti ada. Nah dia itu di Favonius, jadi di Mosad itu ada kesatria namanya kesatria Night of Favonius Kalau di Jepang itu nyebutnya Zephyrus, Zephyrus. Favoniusnya juga Zephyrus, but, tapi untuk Favonius sama Zephyrus itu sama-sama Dewa Angin Tapi untuk di sini Favonius itu dari Roma, Dewa Roma gitu terus Tapi kalau Zephyrus itu ambil referensinya dari Dewa Angin dari Yunani Mitologi Yunani gitu, tapi salah satunya. Ini dia Outrider. Nanti di cerita, dia akan ngajarin kalian untuk uh, pakai gliding. Gliding itu nanti kita dapat sayap itu, sayap nah, kita cek dulu ya. Glidingnya, nah, kita harus manjat dulu nih. Manjat, kita ganti di M, Nah M pernah. Lady. nah dapat sayap itu. Nanti sebelum kamu ketemu si Ember, nggak bisa itu misalnya nggak bisa terbang. Tapi kalau udah bisa itu bisa dapat Laidernya ini, dapat sayangnya itu. Oke, itu ya sedikit cerita dari Ember. Namanya untuk uh, jabatannya dia Outrider tadi, Outrider. Oke, untuk kita cek dulu ya elemental. Skillnya, yeah, skill ya skillnya ya, pakai bandingnya itu. Itu, itu, itu, itu, tanon itu, mohon kerjasamanya gitu artinya itu, itu, mohon kerjasamanya kita coba yang itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Usagi aku, aku itu tadi ya, apa namanya bonekanya tadi, usagi itu kelinci, usagi aku terus uh, apa namanya, dia kayak lucur gitu, serang gitu juga bisa serang, gitu. nah, terus kita nanti coba cari uh, yang versi elemental burst-nya nih. Tapi kita harus melawan musuh dulu. Seperti biasa, kita harus mengumpulkan partikel dulu ya oh. untuk karena ini belum belum belum terisi partikelnya ya. Oke, ini tadi untuk uh, si Amber. Elemental Burst-nya yang pertama kiapat su, kucu gitu ya. kucu Gitu. Yang artinya seribu tembakan sapu bersih. Bisa dia kayak gitu. seribu tembakan itu juga bisa. Terus versi lain ada juga ya uh, yang elementers versinya burst dia bilang mo'o nigemichiwa nayo mo'o nigemichiwa nayo yang artinya tidak ada jalan untuk kabur enggak ada jalan untuk enggak ada jalan keluar atau enggak ada jalan untuk kabur atau mungkin bisa dijelaskan dengan juga uh, nggak bisa kabur gitu terus yang selanjutnya yang versi voice lainnya selanjutnya untuk elemental boost atau ultinya si ember ini amenoyona yawu amenoyona yawu yang bisa diartikan uh, panah seperti hujan gitu jadikan itu kan ultinya kan panah seperti hujan gitu ya jadi amenoyona yawu gitu. panahnya seperti hujan panahnya menghujani gitu juga bisa nah itu untuk yang ember ya minasan tadi, nah itu juga kalian bisa dapat gratis tuh si ember elemennya nah senjatanya itu, panah terus elemennya pyro oke okay, minasan kita lanjut ke karakter yang starter pack yang ketiga ya itu nanti setelah dapat ember nanti kalian juga dapat yang namanya kaya kita cek dulu karakternya ya pasupnya sih kayak ya. Nah, kayak ini juga uh, se seorang uh, penduduk Monster Monster. Jadi, tapi untuk uh, dia pakai senjatanya itu di pedang. Terus untuk elemennya itu Cryo. Cryo itu nanti es ya. Es. Jadi, untuk voice lainnya nanti juga ada hubungannya dengan es juga gitu. Oke, terus untuk kayak ini juga sebenarnya dia itu uh, pangeran gitu dulunya katanya Tapi itu nanti masih belum belum ter terungkap yaitu dari Kairin ah Kairin ah bacanya gitu kayaknya Kairina. itu dia dari situ terus diadopsi gitu di monster karena ada perang Archon nah terus dia sekarang jadi untuk jabatannya dia juga di uh, Knight of Avonius, dia jadi Kapten kavaleri, Cavalry, Kapten Cavalry atau Kapten kavaleri. Oke, okay. itu untuk gaya. Oh ya, yeah. di gaya ini juga untuk nama Jepangnya, jadi gaya. Gaya Jadi untuk di Jepang, kalau di Jepangnya setiapnya, untuk voice Jepangnya nanti dia dipanggilnya gaya ya. Oke. Okay. Oke, sekarang kita coba untuk elemental skill-nya dulu. Ada 3 versi kayaknya. nggak oh, salah. Koitsu wa doda. doda. Yang pertama koitsu wa doda. Koitsu doda itu artinya uh, nih, kalau kayak gini gimana gitu ya. Koitsu wa itu kayak gini gitu. Ya. Doda kalau kayak doda gitu. Ya. Koitsu wa doda kayak gini gimana. Gitu. Kasih kasih jurusnya. Iya, yeah, kayak gini gimana gitu. Terus kita coba lagi. Yang lainnya Kore. kore yang lain ada kore yang versi kedua ada kore kore itu membeku gitu. kore terus yang lain kita cek lagi apakah ada yang beda otonashiku shiagare otonashiku shiagare otonashiku shiagare otonashiku shiagare itu kayak udah majalah aja gak usah Gak usah, maksudnya diem-diem situ aja gitu ya. Karena mungkin kan dia kan ya jadi dibekuin gitu minasa Jadi kayak udah di situ aja gitu ya Diem, gitu. be quiet kalau bahasa Inggrisnya bisa Bahasa Inggrisnya ada be quiet gitu Oke okay, itu yang kayak ya elemental skillnya ya Nah ini untuk uh, lanjut yang elemental burst atau ultinya kita cek suman suman yang versi pertama ada suman suman suman suman itu kayak sorry sorry gitu ya. sorry sorry dia tuh emang agak orangnya agak sifatnya agak tanggil gitu minasnya terus suka suka kayak Musilin ngepreng gitu loh dia tuh orangnya terus so soal jadi bajak laut gitu dia kayak emang kayak apa ya? kalau bahasa jawanya tuh kemelelek gitu loh gitu jadi kayak suman suman sorry sorry gitu oke untuk versi yang lainnya untuk yang si kaya ultinya kaya dia bilang kasih no yok gitu. kasih no yok jangan masuk angin ya gitu. kalau kena ultinya dia jangan masuk angin ya gitu oke okay, yang selanjutnya untuk versi selanjutnya yang di itu kono shunkang omae wa ei wo tenisuru ei yang tenisuru kono saat ini gitu saat ini kamu akan jadi abadi, kamu dibekuin, di ya itu maksudnya mungkin itu. Oh wa word, Wo itu. Itu itu untuk yang si babang-babang kaya ya. Ini ada apa? Pesan jong di ada babang-kaya. Oke. Itu. Kono kamu, oh my Wo suru itu ya. Oke, okay. nah kita lanjut nanti ya. E, terakhir ya, kita bahas yang terakhir hari ini, yaitu si kata "ada-ada", yaitu Lisa. Ada-ada, gitu. yaitu tipe-tipe onesang gitu loh. Nah, ini, ini si Lisa. Lisa itu tipe-tipe karakter yang suaranya onesan gitu, misalnya. yang onesan satu, ada-ada, ada-ada gitu. Nah, untuk bisa ini juga dia jadi monster. Karena kan kita awalnya kan pas awal petualangan kita dari monster dulu nih yang pertama. Makanya kita dapat gratis karakternya ya dari monster semua. Terus ini juga uh, bagian dari Knight of news Kebetulan ini uh, level 2 punya aku. Gak tak, nggak tak build sama sekali. Pikirnya. Terus apa namanya? Dia itu senjatanya katalis atau dia magi gitu. Magi terus elementalnya, elemennya elektro atau listrik. Ya. Cewek waifu, ini juga salah satu waifu pertama di sini. Senjatanya nyetrum lagi. Wah. <tuh> itu yang minasa, si Lisa. Mbak Lisa, nah ini di Night of Avonius dia jabatannya jadi apa namanya tukang itulah minasan, tukang perpustakaan. Dia dia bertanggung jawab di perpustakaannya, kesatria Avonius. Jadi dia memang intelektual gitu. Dia memang sifatnya agak malesan Jadi gitu. jadi kadang untuk di idolnya kadang uap atau apa gitu ya. emang dia agak males gitu ya apa, terus suaranya juga agak ya tadi, ada-ada nah ini juga sempet juga kayak trending, karena kan kita kan juga bisa manjat juga nih nah pas manjat itu tuh nanti suaranya agak-agak 18 plus gitu Minasa jadi, kalau kalian pas main pakai Lisa, nanti kalau pas manjat mungkin agak dikecilin suaranya ya Soalnya, itu soalnya, soalnya, soalnya tuh, tuh mendesak-desak gitu loh, merasa jadi agak inappropriate gitu. Kalau didengerin orang banyak gitu. oke, okay. itu yang Lisa kita uh, coba cek dulu. Sekarang, untuk yang, oops, ada musuh, guys, kita lari, lari dulu karena dia cuma level. 2 Ini ada Berapa versi ya? Ada beberapa versi juga nih. <tugas> dia, dia kalau untuk yang elemental dia kadang cuma ketawa aja. Ketawanya sadis gitu loh, minum. Atau ala ala gitu Terus ada juga yang Apa namanya Oke okay, kata-kata yang pertama itu nanti sebenarnya selain kata-kata Ada ketawa jahat gitu ya Kalau untuk yang bisa ya Terus yang pertama itu tadi Kita lihat Oke okay, yang pertama itu tadi Yang pertama Ini adalah Nigasanewayo Nigasanewayo Korewa Oshiyokyo Korewa Oshiyokyo Nah Nikas yo itu nggak ada jalan, kamu nggak bisa kabur nggak ada jalan keluar nggak ada jalan kabur itu Korewa ini dia osyokio osyokio itu adalah hukuman buat kamu osyokio hukuman gitu Oke yang versi lainnya itu ada juga yaitu coto biri-biri sasenaitone uga cinasai coto biri-biri sasenaitone Uga cina saya itu artinya apa namanya? Aku akan beri kamu sedikit kejutan atau apa setruman biri-biri itu -biri nyetrum gitu loh Minas. Uga cina saya menembus itu menembus menusuk, tusuklah. Tembus gitu. uga cina saya gitu ya. Oke sekarang lanjut yang terakhir ada ultinya artinya kakak arah-arang. Oke okay, untuk yang verse-nya tadi atau untuk yang dia bilangnya, Sibire biresa si cawayo, si yang artinya bisa dihatikan, kamu bisa kesetrum loh. Jadi biri-biri, biri-biri tadi ya, kamu bisa kesetrum loh, tahu nggak gitu? Yang versi kedua ada. Hayaku toko shinasai Shina, Hayaku toko sinasai, Yang artinya Ayo cepat menyerah aja gitu Cepat menyerah aja gitu Hayaku Hayaku kan cepat Hayaku cepat gitu ya Toko sinasai, ayo cepat menyerah aja deh gitu Terus yang terakhir Versi terakhir Dia Voice lainnya dia Yamitsuki narai dene Yamitsuki narai dene Artinya Jangan dendam aku, sama aku ya habis di jangan dendam sama Lisa ya, Lisa Onesang ya, gitu. jangan dendam sama aku ya, gitu. Nah, hati, hati nih, nanti disetrum sama Mbak Lisa, gitu ya. Soalnya kalau ini tuh di si Lisa itu dia kan sukanya agak serem menjadi serem gitu kalau orang-orang yang nggak kembaliin buku di perpustakaan gitu terus nanti didatengin satu-satu terus nanti disetrum gitu uh, gitu minasang uh. oke okay, mungkin itu aja yang minasang untuk kali ini itu tadi voice lain beberapa dari uh, jurus apa ultinya ya kita belajar bahasa cuman dari ulti-ulti dari karakter startup packnya dari genshin impact nah tadi ada traveler atau tabibito kaya, ember, ember pesada kaya atau gaya dan juga risa nanti kita akan mungkin di part transnya nanti kita akan bahas lagi mungkin yang bintang 5 atau mungkin yang lain atau mungkin kalian ada saran siapa lagi yang mau kita bahas untuk uh, bahasa jepang jurus-jurusnya itu kalian bisa komen di bawah ya Minasan terus kita akan mungkin uh, untuk belajarnya kita juga mungkin karena aku lagi senang kita juga sebenarnya Wisnu Sang juga Chandra juga main juga Genshin Impact jadi mungkin akhir-akhir ini kita akan sering bahas Genshin Impact juga ya Minasang jadi itu kita akan uh, tetap bahas lagi kedepannya dan bagi yang klik saran lagi-lagi silahkan komentar di bawah jangan lupa juga aku ingatin untuk subscribe like dan juga share ke teman-teman kanan -teman yang lain yang main Genshin Impact juga dan ini nanti kita juga ada Uh, itu ya UID UID aku ya. UID aku nanti aku taruh di sini deh UID aku ya. UID aku nanti taruh di sini bisa kalian add. Karena kita bisa mabar begitu. Nanti itu ya, minasan, mungkin itu dulu. Kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 6 sore hanya di Kisaki Teko channel dan selalu sinjiteku rene tiga arimasu yo